Selamat datang di channel RZPO. Di video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Auzar. Film ini diperankan oleh Salman Khan sebagai Suraj, Sanjay Kapoor sebagai Yas, dan Silpa Sethi sebagai Pratna. Apa yang terjadi jika dua sahabat memilih profesi yang bertolak belakang? Sehingga pada akhirnya mereka harus saling bermusuhan. Cerita ini diawali dengan dua orang yang menjalin persahabatan di masa kuliah yang akhirnya menjadi dua pihak yang berlawanan lantaran perbedaan jalan hidup yang mereka pilih. Yang satu adalah polisi dan yang satu adalah kepala organisasi kriminal. Apalagi tidak hanya jalan hidup mereka yang berbeda tapi juga menyangkut seorang wanita yang dicintai mereka berdua. Nama wanita itu Pratna, dan Pratna adalah teman wanita yang dicintai mereka berdua. Dan mereka masing-masing berusaha memenangkan hati Pratna. Di sisi lain, ayah Yas yang bernama Takur adalah seorang kepala organisasi kriminal besar. Takur ingin Yas mengikuti jejaknya. Namun Yas sama sekali tidak menginginkannya. Bahkan Yas membenci jalan hidup ayahnya. Tidak heran jika ayah dan anak seperti ada tembok pemisah. Di tempat lain, juga ada seorang kepala organisasi kriminal, dan diketuai oleh Bai yang merupakan musuh perbuyutan takur. Pada kemudian hari, Suraj tidak tega melihat Yas dan ayahnya sedang bersih tegang, sehingga Suraj berinisiatif mendamaikan ayah dan anak tersebut. Untuk itu, Suraj mengajak Yas datang ke pesta ulang tahun ayahnya. Namun pada pesta itu para anak buah Baiji menyerang Takur, sehingga Takur terluka parah. Lalu dibawa ke rumah sakit dan dokter mengatakan, Takur tidak ada harapan lagi untuk bertahan hidup, sehingga meledakkan kemarahan Yas yang sebagai anaknya. Karena meskipun anak dan ayah berbeda jalan hidupnya, tapi Yas tetap menyayangi ayahnya. Lalu Yas pun membunuh Baiji, dan setelah membunuh Baiji Yas mendapat kabar bahwa ayahnya selamat dari maut, namun harus menderita kelumpuhan seumur hidup. Dan Yas pun segera menemui ayahnya dan menanyakan keadaan. Dan di tengah percakapan mereka, sang ayah memohon kepada Yas agar menggantikan posisi sang ayah sebagai kepala organisasi kriminal. Karena Yas tidak tega melihat kondisi ayahnya, maka Yas dengan terpaksa menempati posisi tersebut. Mendengar hal tersebut Suraj kecewa dengan keputusan Yas sehingga Suraj pergi meninggalkan kota. Setelah kepergian Suraj, akhirnya Pratna menikah dengan Yas. Namun permusuhan antara Takur dan Baiji ternyata berlanjut pada anak-anak mereka. Kini putra Baiji yang bernama Baba menjadi musuh berbuyutan Yas. Selain membajak anggota geng Yas dengan iming-iming harta, Baba juga menyuruh anak buahnya menyerang Pratna. Sehingga kehidupan Yas pun menjadi seperti neraka. Selang beberapa bulan Suraj yang meninggalkan kota kini kembali lagi ke kota, karena dapat tugas dari Departemen Kepolisian untuk menyelidiki kejahatan Yas, yang merupakan teman karibnya sendiri. Lalu Suraj pun menemui Yas tanpa menceritakan misinya kembali ke kota, dan Yas pun sangat bahagia karena temannya sudah kembali. Di suatu hari ketika Pratna diantar Suraj pergi belanja, ada segerombolan anak buah babah hendak menculik Pratna. Tapi untung saja ada Suraj yang menyelamatkannya. Di tengah-tengah perkelahian datang seorang polisi untuk menangkap Suraj, dan Suraj pun menunjukkan kartu anggotanya sebagai polisi. Dan disitulah Pratna yang sebagai istri Yas langsung kaget ketika mengetahui Suraj kini adalah polisi. Lalu disitulah ada perdebatan antara Pratna dan Suraj. Rupanya Suraj berencana untuk membersihkan kota dari cengkeraman para kriminal. Yang artinya Suraj akan berhadapan dengan sahabatnya sendiri. Akan tetapi Suraj tidak yakin kalau Yas yang melakukan kejahatan itu, karena Suraj sangat mengenal sahabatnya sendiri. Tugas Suraj adalah menyelidiki siapa di balik kejahatan Yas. Akhirnya Pratna pun mengerti maksud Suraj, dan Pratna berjanji kepada Suraj, untuk tidak memberitahu Yas yang merupakan suaminya sendiri. Di kemudian hari, Baba yang merupakan musuh perbuyutan Yas, menemukan beberapa foto Suraj dengan mengenakan seragam polisi. Baba pun bahagia, karena akan memisahkan persahabatan mereka. Lalu Baba mengirim beberapa foto tersebut ke rumah Yas. Setelah Yas melihat beberapa foto temannya yang mengenakan seragam polisi, Yas pun marah besar karena merasa dirinya dihianati. Disitulah terjadi perselisihan antara Yas dan Suraj. Lalu Suraj meninggalkan rumah Yas. Setelah itu Suraj diserang oleh anak buah temannya sendiri. Tetapi Suraj sadar, karena tidak mungkin Yas menyuruh anak buahnya untuk menyerangnya. Dan Suraj curiga kepada ayah Yas, yang ternyata berpura-pura lumpuh dengan motif untuk menjadikan Yas sebagai penggantinya. Suraj pun langsung mendatangi rumah Yas, serta membawa pengacara dan dokter yang dulu merawat ayah Yas sebagai saksi. Dan dokter pun menyatakan, bahwa semua ini memang ide takur atau ayah Yas untuk berpura-pura lumpuh. Yas sungguh terkejut mendengar pernyataan dokter. Lalu beberapa menit kemudian ada telepon berdering di rumah Yas, dan Suraj pun mengangkatnya. Rupanya itu telepon dari Baba, yang memberitahu bahwa istri Yas kini berada di tangannya. Lalu Suraj dan Yas bergegas pergi untuk menyelamatkannya, dan membunuh Baba. Sekian cerita dari film ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, kurang lebihnya saya mohon maaf.